Yo,皆さん、お元気ですか？俺はTio deh show. Welcome back on my Watch YouTube channel. Kali ini, hmm, gue mau review dan pastinya mungkin review jam yang kali ini udah kalian tunggu-tunggu. Tetap dari brand Jepang terbesar dan terlaris sampai saat ini, ya? Apa itu reviewnya? Hmm, stay tune aja oke okay. hahaha. <laughs> udah bisa lihat belum ini apa kira-kira oke okay. seperti yang kalian tahu kan di Seiko Prospects itu yang paling best selling kan ada dua ya Samurai and Turtle dan Turtle sendiri itu terinspirasi dari 6105 or Captain Willard model ya tapi yang sekarang ini, ini adalah kura-kura darat aka turtles oke okay. kenapa dibilang kura-kura darat? oke okay. kalau yang satu itu, yang turtle itu kan kura-kura air ya aka jam diver kalau yang ini adalah prospect land jadi buat kalian yang suka adventuring nah ini cocok banget buat kalian nah ini gua ambil yang green dial ya Kenapa disebut uh, Turtos atau kura-kura darat? Karena modelnya tetap turtle ya, tetap kura-kura. Tapi di sini marker bezelnya bukan bezel diver, tapi kompas bezel. Dan biasanya kompas bezel ini biasanya ada di kategori land ya, atau di darat. Prospect lens biasanya buat para penjelajah, buat kalian para adventurer itu biasanya pakai ini oke yang membedakan dari turtle biasanya apa yang pasti yang udah gue sebut tadi ya kompas bezelnya terus model dialnya sama marker and handsnya juga beda ya biasanya kalau turtle kan uh, markernya bulat-bulat, kalau ini modelnya balok-balok terus untuk uh, handsnya juga modelnya uh, spears ya atau kayak tombak atau mungkin ada yang nyebut arrow juga sih dan yang membedakan lagi adalah Case-nya ini jauh lebih tipis dan lebih kecil dibanding turtle uh, yang buat di laut ya. Tapi kacanya juga tetap sapphire crystal. Jadi ini sebetulnya sapphire crystal ini diambilnya dari uh, king turtle ya. Cuman ini tortoise, tortoise pun udah nggak pakai. King-king, tapi udah pakai uh, sapphire crystal ya. Nah, untuk kaliber movementnya, ini pakai 4R35 karena dia no day, jadi cuma date aja. Movementnya tetap otomatis. Nah, spesifikasi glass materialnya tadi udah gue sebut ya, sapphire crystal. Untuk case-nya, dia stainless steel dengan uh, finishingnya masih tetap sama kayak yang turtle-nya di uppernya ini brush finishing tapi kalau di edge-nya sini dia polish finishing dan di belakangnya di sini backcase nya kalau biasanya diver kan ada ombak ya kalau di sini ini modelnya uh, ini soalnya ada ground to apply emergency signal code nah ini ada semua di sini dan tetap ada logo Seiko Crossback kalau untuk crownnya tetap screw down crown ya jadi tetap aman dan dia water resistnya tetap di 200 meter nah untuk strapnya ini kalau gua bilang mungkin ada yang bilang canvas ya tapi ada yang bilang mungkin cordura karena ini biasanya buat land tuh biasanya ciri khasnya gini ya pakai canvas tapi baliknya di disini tetap lighter dengan ukuran width widthnya di 20mm nah untuk case-nya sendiri ini ukurannya 42,4 mm dan untuk case nya cuman 11,7 ya jadi ini lebih uh, tipis dibanding uh, turtle yang standar karena turtle yang di untuk di laut itu kan dia kurang lebih di 44 ya jadi ini buat kalian yang suka uh, adventurer atau mungkin casual watch atau mungkin daily beater yang kelihatan lebih simple lebih tipis dan lebih kecil ini cocok banget buat kalian dan untuk lock width nya tadi udah gue sebut 20mm jadi kalau misalkan kalian mau ganti-ganti strap jangan lupa ya lock ini 20mm karena nggak kayak turtle yang tortoise ini cuma 20mm tapi yang bikin gua suka dari Tortoise ini adalah apa ya kelihatan lebih simpel sih kelihatan kayak nggak ribet banget gitu loh cuman ngeliat tanggal sama waktu terus uh, kompas bezelnya kayaknya juga nggak terlalu mengganggu sih warnanya juga keren oh iya yang membedakan kalau biasanya Turtle auto diver bezel itu kan biasanya klik uh, ya, cuman searah dan ada klik. Kalau kompas ini bisa dua arah, mau diputar ke sini bisa, mau diputar ke sini juga bisa dan dia nggak ada klik. Tapi ini nggak kendor juga sih, firm juga. Untuk warnanya dia nggak cuman uh, satu ya, dia ada green ini yang gue pegang, olive green, yang warnanya sebetulnya unik banget dan Seiko menurut gua jarang banget ngeluarin dial dengan warna kayak ini ya nah yang berikutnya di sini ini black sama ada aksen rose gold ya untuk di markernya ini bingkainya rose gold speknya masih tetap sama dan bezelnya sendiri insert bezelnya ini warnanya juga black dengan aksen uh, bronze gold ya karena warnanya begini gua nggak bisa bilang rose gold bronze gold tapi kalau yang di bingkai markernya sama handsnya ini lebih ke rose gold sih dan untuk talinya ini di sini leather ya tetap di 20mm juga next nah yang sini warnanya adalah bronze bronze brown dialnya juga brown insert bezelnya juga uh, brown dengan aksen bronze juga Leather-nya juga warnanya dark brown Lihat gua ini dia nah next ini dengan cordura warnanya warna talinya apa ini kalau gue bilang gua ngeliatnya kayak navy tapi kayak dark grey tapi yang pasti ini ya kayaknya ini navy navy untuk aksen warna di insert bezelnya ini gray sama navy dan dialnya warnanya dark blue jadi kayak navy tapi lebih gelap banget hampir ke hitam sih Mungkin, kalau kalian lihat di sini, ini kayaknya jelas, ya, bluenya. Oke, yang pasti, ini warnanya keren semua, walaupun kalau gue bilang sih, yang paling unik yang ini, ya, karena saya kok belum pernah. Setau gua udah uh, jarang banget baru akhir-akhir ini dia ngeluarin yang kayak gini, ya. Sebelumnya, kalau ini mungkin udah pernah, ini udah, ini juga udah. Tapi sebetulnya, selera sih karena ini mungkin bisa dipakai agak uh, semi-formal sedikit kalau ini 1,2 ini mungkin daily bitter buat keseharian yang warnanya lebih soft kalau ini mungkin kelihatan banget ya kalau bener-bener uh, di lapangan banget gitu loh in the field banget sih warna ini so buat kalian yang udah nunggu-nunggu tortoise ini udah ada gue review sedikit buat kalian supaya kalian ada gambaran oh ya yeah. untuk on hands nya di tangan gua yang 14,4 ini kayak gini ya still delivered nah ini lebih pas banget buat gua dibanding yang seri turtle nya ya turtles ini lebih pas karena dia lebih kecil dan lebih tipis oke okay. dan gua rasa untuk otomatik um, Mungkin ini yang gue ngerasa pakainya lebih tipis ya dibanding yang lain-lain Ini dia So buat kalian yang udah nungguin third choice yang udah penasaran Semoga video gue yang sekarang ini bisa membantu kalian buat ngasih bayangan ya Kalau seandainya kalian udah pengen mengadopsi si Kura Kura Darat ini oke okay, buat kalian yang suka kura-kura darat atau tortoise ini highly recommendation dari gua buat kalian banget ya yeah. so happy hunting and happy shopping jangan sampai kehabisan ya yeah. Yuk, gimana tadi Seiko turtles Prospect Lens atau kura-kura darat yang barusan gue review. Keren kan? Kayaknya wajib ada di kotak jam deh. So, kalian yang udah nunggu, udah lihat kan reviewnya tadi dan udah lihat kan kira-kira modelnya kayak apa, case-nya segede apa. So, yang mau berburu bisa langsung ke website kita atau ke aplikasi kita langsung aja Klik beli sekarang jangan sampai kehabisan karena ini kayaknya bakal jadi hot item untuk kali ini ya jadi buruan aja modelnya simple elegan tetap di line prospects tentunya jadi durability nya nggak perlu diraguin diameternya juga pas menurut gua so what are you waiting for chop chop ya langsung aja ke website kita Oh ya yeah. belum uh, buat yang belum subscribe kalian boleh subscribe channel ini gue saranin malahan ya terus jangan lupa yang udah jadi subscriber nyalain loncengnya siapa tahu untuk Uh, next kita ada surprise-surprise misalkan dan mungkin kalian yang udah jadi subscriber udah tahu ya biasanya kita bakal kasih surprise apa and jangan lupa nyalain loncengnya juga ya nyalain loncengnya terus kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komen ya oke okay? i think that's all folks dan See you on the next review. Bye.